gua jelasin satu-satu nih pertama kita lihat dulu ya Oke. Okay. dan gua saranin sih eh lebih enaknya uh, cek di Instagram gitu kalau di YouTube itu gua nggak ada notifikasi di HP gua di HP gua HP ini ngerakamnya juga pakai HP garansi Poco Xiaomi extra pro nih F 4 Ntar ya kita coba dari sini dulu. Oh, ini jangan-jangan jangan, jangan, jangan, jangan Oke, okay, kita mulai dari sini. Ini apa nih? Dewi Suryadi. Waduh. Nah tunggu, tunggu Ini kegedean. ini kegedean. Nah. Apa -apa. Oke, pertama gua mulai dari sini ya. Dari si Lilis awal atau si Lilis ya. Nah. Oke. Kita gedein di sini. Oke, untuk Lilis Lilis Lilis nih ya. Kalau udah lewat Aduh bentar-bentar. Ini iklannya ngganggu banget, Cuk. Nah, kalau untuk Lilis Lilis ya. Bertanya kalau udah lewat garansi gimana, Min? Ini udah gua sini ya. Tapi di sini gua bakal jelasin lagi. Dan di sini gua kasih tahu kalau udah lewat garansi ya pasti ditolak karena udah nggak ada tanggung jawab dari si, pihak Xiaomi lalu eh, kalau udah nggak ada nggak ada garansi ya paling ke service-service yang kalian percaya gitu ya kan misalkan Poco X3 Pro nya matot terus eh, dibenerin di service profesional yang terpercaya kalian terus misalkan direbal lagi entah itu ganti mesin atau ganti apalah karena ya itu salah satu solusi sih menurut gua ya kalau misalkan matot lagi ya itu udah jadi kendala dari HP kalian gitu kan yuk itu tanggung jawabnya kalian gitu kan karena emang garansinya dari pihak Xiaomi juga udah nggak ada ya mau gimana lagi terus apa nih dari Yos ini balasan dari Lilis ya iOS. punya saya juga dibawa ke sender service memang ada garansi tambahan 6 bulan dari Xiaomi nya karena memang Poco X3 Pro banyak yang banget berita matot masal iya bener nih si Yos memang kalau misalkan Poco X3 Pro itu ditambahin garansinya jadi 6 bulan jadi awalnya kan itu 11 bulan ya atau, atau setahun lebih lah jadi ditambahin lagi 6 bulan kenapa? karena Xiaomi juga nyadar karena IC sama RAMnya itu numpuk jadi itu memang mudah matot jadi ditambahin ya enam bulan gitu enam bulan garansi. Oke okay, Lilis, nah setelah itu kita ke uh, kemana nih ke Tia ya, Tia Aurel. Kita baca dari bawah jadi gimana si saya yang udah 2 tahun baru sekarang matotnya. Padahal dari awal jarang dipakai main game. Ya penyebab matot, matot itu banyak. Pertama dari suhunya atau ketika kalian tidur terus dicas, habis dicas, pas dicas kalian ketiduran. Jadi itu terus chargernya ngisi sampai penuh, apalagi apalagi data atau wifi nya itu nggak dimatiin jadi aplikasinya itu jalan terus jadi dipaksa terus-terusan jadi ya overhead dan panas banget walaupun kalian gak main game ya itu yang pertama yang kedua dari suhu suhu uh, HP juga suhu HP misalkan suhu HP-nya itu uh, kalau gua kan matotnya gara-gara kerja terus nggak dimatiin datanya jadi latar belakang juga sama, suhunya juga di ruangan gue itu panas banget pas itu, jadi ya tiba-tiba ngerasa sendiri, gue nyalain lagi gak bisa jadi panikan gitu, itu suhu ruangan juga ngaruh sama suhu HP juga, karena suhu ruangan sama suhu HP kalau misalkan e, HP-nya panas banget, ditambah ruangannya panas banget itu, itu ngaruh sumpah, karena ya apalagi kalau HP-nya itu ditaruh di atas atau apa gitu kan di suhu yang panas oke jadi itu ya jadi kalau udah 2 tahun nih si Tia itu udah gak bisa karena udah lewat masa garansinya jadi bakal ditolak kalau ya matotnya pox x3 pro ya kayak tadi paling direbal direbal kalau enggak ya ganti IC atau mesin juga susah jadi harusnya ya ke service terpercaya lah terpercaya kalian jadi bagaimana caranya kalau masih sayang sama HP-nya ya dimenanya paling kayak gitu oke kita ke atas ya nih ke Ezekiel Ferdinand ini ya Ezekiel Ferdinand gede dulu aduh gede proses tukar unitnya berapa lama bang nah disini gue pengen jelasin ini banyak banget yang nanya tapi nanti ada di video uh, selanjutnya mungkin di setiap tiga video ini gue bikin uh, apa namanya baca-bacain komen ini baru video pertama ya jadi komennya gue bacain di video ini aja gitu khusus video ini nanti video selanjutnya di video yang kedua gitu oke okay, proses tukar unitnya berapa lama bang gue kemarin itu prosesnya dua hari, tiga hari, tiga hampir dua minggu lah. ya pokoknya intinya yang pertama sabar dan terus pantau uh, unit kamu, unit HP kamu. kalau misalkan kamu sudah, udah ke SC terus diterima barangnya kata orang SC nya mungkin ditinggal dulu bang, terus tunggu sampai lima hari. Lima hari kerja atau sampai seminggu, semingguan di sini. Nah, itu yang dari SC uh, yang kerja di situ, maksudnya uh, tukang servisnya di situ ya. Saya makanya tukang servisnya. Nah, di situ itu pasti dibuka dulu, pasti dicek-cek dulu 1 sampai dua hari. Nanti habis itu, kalau udah dicek misalkan HP kamu itu udah uh, ini nggak pernah dibongkar nih di. Apa, di service lain itu bakal diterima dan nanti setelah hari berikutnya hari ketiga nanti bakal pengajuan atau hari keempat kelima ke Xiaomi pusat jadi kalau kalian udah dapat tuh kertasnya nanti dari CS Xiaomi terdekat kalian itu bakal nyirimin WA nanti WA untuk e, apa namanya melacak pesanan kalian gitu tuh. Terus kalau misalkan mau ngecek unit kalian tuh gimana sih? Nah jadi mungkin kelima sampai enam hari kerja kalau sudah misalkan ada pemberitahuan kayak misalkan suruh ganti unit misalkan kalian HP-nya poco x3 pro terus mau diganti sama F4 itu setuju atau tidak setuju ya kalian bilang setuju aja berarti itu tandanya sudah mau berarti itu diterima dari Xiaomi pusat dan mau dikirimkan ke tempat kalian nah nanti dari situ pihak Xiaomi bakal ngasih nomor resi kayak JNE gitu nah dari situ baru di kalian e lacak itu resinya dan juga jangan lupa untuk chat dari whatsapp pihak Xiaomi-nya pusatnya kan ada tuh udah gua bikinin di video sebelumnya yang ngechat whatsapp pusat xiaomi tapi lanjut Bang aku pocot pokok gue udah mata dua minggu kemarin udah di service nggak bisa nyala jadi apa kalau udah dibongkar sam bongkar bisa klaim garansi Bang tolong jawab bang. Oke ini gua udah jawab juga ya kan Kata gua, kalau udah dibongkar, udah dibongkar sama service lain dari Xiaomi Center, itu udah nggak bisa dan pasti ditolak. Apalagi kalau udah ganti mesin atau ganti IC RAM, itu udah nggak bisa. Jadi, ya, kalau mau sih, kalau masih ada garansi, kan, mending ke langsung ke SC-nya aja. Center servisnya langsung Center service Serang eh se Center servis Xiaomi nya langsung daripada nanti kalau dia dibongkar nanti bakal ditolak kalau nggak klaim garansi dari Xiaomi itu udah nggak bisa nanti pasti dicek sama orang Xiaomi nya e nanti pa pasti ditolak karena udah dibongkar gitu kayak ini dari siapa FA Gaming jadi itu ya FA Gaming ya oleh moding Oke sekarang mode gaming, bang bisa nggak saya pakai pojok S3 Pro? Masih normal sampai sekarang kalau misalnya tukar tambah bisa nggak ya? Tepat matot lah <laughs> kalau ini itu bukan dari Xiaomi Center Service ya, itu langsung ke counter Xiaomi nya aja. Misalkan kayak yang, yang resmi gitu bisa tukar tambah cuma itu tergantung dari harga juga. Kalau itu gua kurang-kurang tahu. jadi kalau mau yang langsung ke counter Xiaomi nya aja kalau mau tuker tambah HP bukan di CS ya kalau CS itu untuk ada kendala HP atau rusak atau gimana gitu Oke gitu ya mode gaming kita lanjut ke Alvin Alvaris nih Alvin Alvaris Oh ini lanjutannya dan semisal matot yang kedua kali ini sudah lewat 15 bulan apakah masih bisa kalian garansi juga dengar dengar kok, kok dapat tambahan masa garansi selama enam bulan nah yang tadi udah gue jelasin ya bang Alvin kalau matutnya dua kali itu saya kurang tahu bisa diterima lagi atau enggak tapi kalau menurut saya kalau misalkan garansinya masih ada terus misalkan HP itu kendalanya banyak misalkan udah dibenerin ke SC Xiaomi terus Misalkan rusak nih, mereka rusak. Terus dibenerin ke SS Xiaomi. Habis itu bener, terus kita pakai lagi setelah pemakaian dua minggu atau tiga minggu atau sebulan, terus rusak lagi. Misalkan matot, matot lagi yang kedua kalinya. Itu saya rasa sih bisa. Coba aja kita, eh, abang tuh hubungi ke Xiaomi Center Service nya. Siapa tahu masih bisa diterima karena ada di YouTube youtuber itu katanya bisa sampai 4 kali, 5 kali tapi dia langsung ganti HP karena capek udah benerin rusak lagi diperenin rusak pagi gitu Oke, itu dari Alvin Alvaris Keska Selanjutnya Dewi Suryadi, Dewi Suryadi ya. Bang, aku baru pemakaian 9 bulan udah matot, baru beli yang baru belinya. Bang, bisa bisakah ser ke service center Xiaomi apa bisa ganti unit punya saya, Bang? ini ini baru ya baru 13 jam yang lalu nih Oh ini kemarin bang pemakaian 9 bulan udah matot baru beli yang baru beli bisa kalau misalkan sekali lagi kalau misal masih ada garansi dan itu HP-nya resmi dari Xiaomi itu pasti bisa diganti unit kalau semisal udah nggak bisa diperbaiki karena Xiaomi itu garansinya gila banget dari gua aja dapat Poco F4 dari klemberensi Poco X3 Pro kan jauh banget kan yang harganya kalau Poco X3 4 juta, 4 juta 100 awal keluar. Kalau F4 tuh udah 5 juta, 200 atau 5 jutaan. Dan speknya juga nggak ngotak. Fast chargingnya udah ganti 67 watt. Kalau Poco X3 Pro kan masih 33 watt ya kan. Itu sih masih bisa sih kalau menurut saya. Kalau itu resmi ya kalau resmi dari Xiaomi nya begitu ya Kak Dewi Suryadi ini kita cewek tahu oke mas Alvin lagi nih satu hari yang lelo mau cerita sekaligus bertanya nih bang sebelumnya Poco X3 Pro gue juga pernah matot sendiri terus saya tanya ke Xiaomi Center serang, nah ini serang nih sama nih kayak gue nih pada saat itu gue masih dalam masa garansi jadi HP gue diperbaiki secara gratis tanpa dipungut biaya setelah di service itu HP Poco Xtriku saya dipakai kembali sampai sekarang lalu pertanyaannya nah ini pertanyaan nih misalkan HP saya matot matot lagi itu bagaimana ya bang apakah bisa kalian garansi atau ganti unit baru kalau ditanya masih garansi atau tidak jawabannya masih nah jangka waktu garansinya kan 15 bulan tapi saya dari awal beli sampai sekarang jalan 14 bulan atau ke 15 bulan saya ingatkan kembali ya kalau masih dalam garansi mau matot mau itu nggak eh, bisa nyala atau overheat masih pokoknya masih dalam garansi pihak Xiaomi itu masih bisa dibawa ke center service dan kalau belum dibongkar pasti itu diterima dan kalau udah dibongkar pasti ditolak intinya gitu ya. Dan pertanyaannya gini, mana isunya? Dia matotnya dua kali kan, matotnya dua kali itu bisa dan bisa aja itu eh, diganti unit baru karena memang dalam masih masih dalam masa garansi kan, bisa aja bisa aja pihak suami ganti yang baru gitu kan. Tapi entah itu F4 nggak tahu di bawahnya nggak tahu di atasnya juga gitu begitu bang jadi kalau mau ganti ya yes. pokoknya ke tanya aja langsung ke Xiaomi Center Service itu menurut pengalaman gue ya yang gue cari juga di YouTube YouTube juga begitu dan juga ada di Instagram nih waduh Instagram di Instagram di mana nah dari Dari wahri surbakti, nah buat kalian nih yang mau nanya langsung, mending ke Instagram gua aja, nanti gua taruh di kolom deskripsi atau komentar. Jadi enak-enak begini, kalau di YouTube gua nggak ada notifikasi di HP gua nya. jadi susah. Jadi dia nanya nih. Assalamualaikum bang Gue subscriber youtube dulu Bang mau nanya soal Klaim garansi Poch x Pro Dan gue jawab Iya bang silahkan Emang kenapa bagi Poch x Pro nya Matot Gue bilang Iya bang stuck logo Dan nah, dia sama nih kayak gue nih Kayak kalian juga mungkin stuck logo Udah dibawa ke SC Dan katanya bakal dikirim ke Jakarta Suruh nunggu paling cepat 10 hari Nah ini Dia udah ngasih ke SC Dan udah ngasih tahu keluhannya Yaitu matot dan udah dapat kertasnya dan udah mau diantar ke Jakarta dan suruh nunggu kata customer carenya nya eh customer care yang jaganya yang jaga di SC-nya pak nunggu paling lambat eh paling cepat 10 hari. Nah, kata gua iya Bang, pasti ganti unit baru. Dan ini pasti ganti unit baru guys kalau misalkan udah di apa sih namanya? udah dikasih tahu ke SC pusat misalkan dari SC area ke SC pusat udah ngasih tahu bahwa ini tuh HP-nya udah mati pasti diganti baru. Ya Bang Bang suruh Surbakti karena ya gue gue juga nunggu ya sampai 13 harian ya paling Bang Fahri tuh eh, nanti coba chat-chat Xiaomi pusat aja nanti dicek ASID-nya ditanya di situ kan ada di sebelumnya di konten gua, di video sebelumnya. Nanti di situ Abang ini aja eh, cek pesanan atau cek cek masa garansi cara cek gra, klaim garansi Xiaomi Poco X3 Pro dengan pesanan AS, ASID berapa-berapa gitu yang di Uh, yang di kertasnya abang gitu nah ini udah gue si kasih tahu ya 3-4 hari setelah pengajuan jadi diajukan dulu dari xiaomi center area misalkan di area kali itu kalau gue kan areanya paling deket tuh sekarang jadi di area kita itu diajuin dulu ke xiaomi pusat ini diganti baru atau diperbaiki gitu nah kalau udah gitu pasti e, kalian tuh ditanya mau ganti unit baru atau enggak ini udah nih dia si bang Wahari Surbakti oh ya bang pasti tanya setuju ganti unit itu kira-kira hari ke berapa bang nanti paling hari ke lima kalau enggak enam kalau oh, enggak yang semingguan lah gua juga nunggunya hari ke enam sih hari ke enam itu udah ada pemberitahuan kalau disuruh ganti unit mau apa enggak setuju atau tidak. Nah jadi gitu, oh gitu ya bang masih infonya Nah udah, jadi gitu aja arahannya. Jadi gitu guys ya, e, buat kalian yang HP-nya mau klaim garansi karena memang Poco X3 Pro atau Poco M3 ini lagi banyak kasus matot. Jadi kalau kalian mau klaim garansi, jangan lupa tadi itu step-stepnya udah gue tahu dan di video selanjutnya nanti bakal gue bacain komennya. Di video yang kedua gua yang review review poco F4 itu hasil klaim garansi poco X3 Pro, ini gua bacain semuanya nanti gua balasin juga. Dan kalau mau enak, lebih enak lagi di Instagram gua aja. Farhan dan nanti gua kasih di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa uh, berbahagia yang udah diganti unitnya dan jujur gua. Ganti unit F4 ini berasa wah, Xiaomi ini lagi baik banget. Gitu kan. Oke, segitu aja. Jangan lupa yang mau dibalasin komentarnya klik tombol subscribe dulu. Dan juga like, share bagi kalian, bagi teman kalian yang HP-nya juga. Dan mau klaim garansi. Thank you for watching. Selamat bertemu di video selanjutnya. Thank you.